udah mau ayo ha? ayo ayo Rumahwan, apa orang yang dingin ketemu bay ya. Monyet, deh lihat deh, deh, sini lihat, dipegang, dipegang monyetnya.